Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat uh, untuk uh, saudara-saudaraku se-Indonesia si Mengenai uh, penolakan bantuan ke Cianjur oleh warga Cianjur uh, Ingin saya klarifikasi Warga Cianjur menolak uh, bantuan ke Cianjur dari non-muslim Disebabkan karena uh, isu yang beredar di luaran mengatakan, kalau warga Cianjur banyak yang dikristenisasi, makanya Allah memberikan cobaan ber -ber berbentuk uh, musibah, yaitu gempa-gempa. Uh, sekarang, warga Cianjur bukannya munafik. Tapi mereka me ingin meluruskan uh, argumen dari masyarakat Indonesia tentang uh, Cianjur yang dikristenisasi. Jadi, seharusnya kalau mau memberikan bantuan ke Cianjur. Kenapa harus dibilang misalnya Dari gereja itu Dari vihara itu Dari umat apa gitu loh Kenapa harus dibikin kayak gitu Kalau mau ini mah yaudah Batas berdasar uh, ini aja Daerah aja Kalau mau uh, dibikin juga gitu Misalnya uh, Sumbangan uh, pakaian layak pakai Dari Uh, misalnya uh, Sumatera, Sumatera Barat gitu Atau Medan gitu Dari Provinsi Medan Dari Provinsi, Provinsi Sumatera Utara Dari Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi apa Itu aja dibikin Jangan dibikin dari gereja itu Dari gereja itu Mereka udah cukup uh, menderita Karena musibah Dapat lagi fitnahan Kalau mereka itu dikristenisasi gitu itu yang menyebabkan mereka itu menolak bantuan dari uh, non muslim gitu. jadi mohon maaf saudara-saudaraku bukannya mereka munafik tapi karena mereka sudah kena musibah batin mereka terluka mendeng mendengarkan isu-isu yang mengatakan kalau uh, mereka itu banyak yang dikristenisasi kristenisasi dan Gara-gara dikristenisasi, makanya Allah murka dan memberikan ujian dan cobaan berupa bencana.